teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesederhana dan unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Ya, selamat malam, teman-teman semua. Kembali berjumpa bersama Katsu di sini. Katsu udah ditemani oleh kekasihnya Yesus. Datang jauh-jauh dari sono Selamat malam sister, apa kabar? Selamat malam, puji Tuhan, Iya, iya. kabarnya baik ya Oke teman-teman, yeah. jadi kita ngobrol sama sister ini malam ya Tema kita nanti teman-teman pasti sering dengar yang namanya tiara Terus dengar yang namanya palium Nah kita akan ngobrol-ngobrol sekitar hal itulah Nanti ada data-data secara sejarahnya, biasa kalau dari channel Katsu. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut kita hening dulu, kita doa pembukaan ya. Sister, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa kami juga tidak lupa mengucapkan syukur untuk segala penyertaan yang engkau berikan dalam tugas-tugas harian hidup manusiawi kami pada hari Sabtu ini. Ya Bapa. pada malam hari ini kami menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol santai sedikit mengenai salah satu penerus Yesus Kristus di dunia ini dalam diri pemegang jabatan para paus Secara khusus pada malam hari ini kami akan membicarakan mengenai simbol-simbol yang menggambarkan kekuasaan paus. Oleh karena itu ya Bapak kami mengundang agar engkau berkenan mencurahkan rohmu yang kudus ke dalam diri kami. Agar diskusi kami pada malam hari ini sungguh-sungguh dibimbing dan diterangi oleh rohmu sendiri semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus amin nah. <tuh> ya jadi tema pada malam hari ini ya kekasih Yesus itu yang dari laptop headsetnya belum terpasang dengan baik jadi nggak bisa masuk gitu oke harap diperbaiki dulu koneksinya ya Tema kita pada malam hari ini memang lambang supremasi kepausan. Jadi latar belakang masalahnya itu Katsu pernah di, diberikan komen oleh Katsu nggak kenal orangnya. Tapi Katsu yakin ini teman kita dari kalangan yang mengaku tradisionalis itu loh teman-teman. Nah dalam salah satu... Perdebatan katakanlah gitu ya di komentar video teman kita ini bilang kenapa secara sepihak setelah konsili Vatikan kedua tiara kepausan itu hilang. Nah, jadi dari pengalaman tersebutlah Katsu masuk memperdalam simbol-simbol kepausan ini. Nah, kita di pada malam hari ini enggak semua simbol kepausan itu akan katsu bahas. Tapi yang katsu bahas kurang lebih ada empat. Nanti kita lihat apa saja itu. Oke, okay. Ada beberapa hal dalam perjalanan sejarah. Nah. Yang pertama itu ada tiara kepausan. Yang kedua itu ada krosier atau verula. Itu menunjuk pada tongkat dan memang tongkat pada masa awal itu berbeda dengan tongkat yang ada pada masa sekarang ini. Krosier dengan verula itu nanti setelah katsu pelajari bentuknya memang berbeda. <tuh> nah. Kemudian yang ketiga itu ada pallium. Nah terus nanti kita seperti biasa kita berikan kesempatan pada teman-teman untuk Ikut dalam diskusi ya. Nah ini jadi kalau digambarkan perjalanan singkatnya dalam sejarah tema kita pada malam hari ini akan berbentuk demikian teman-teman. Dari abad pertama itu sudah ada yang namanya krosier. Nah, nanti terus pada tahun 314-335 itu mulai ada yang namanya tiara kepausan. Nah, nanti pada penjelasan yang lebih lanjut dari kekasih Yesus. Kemudian ada lagi palium, itu mulai muncul di tahun 336. Dan kemudian nanti tahun 1877 itu ada yang namanya verula. Kenapa katsu berikan garis merah semacam ini? Ini untuk menunjuk esensi dasarnya kedua benda ini adalah tongkat. Yang menggambarkan tongkat kegembalaan paus. Jadi ini berkaitan nama perintah Yesus yang dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Berkata gembalakanlah domba-dombaku. Nanti kita akan melihat perjalanan dalam sejarahnya seperti apa. Nah ini ringkasan singkatnya. Jadi di abad pertama Krosier itu mengambil dasarnya dari perjanjian lama langsung teman-teman. Mengacu pada teks keluaran bab 4 ayat yang kedua. Kemudian nanti untuk yang penggunaan tiara itu dipromulgasikan pertama kali oleh Paus Santo Silvestre I. Itu adalah Paus yang ke-33 dalam sejarah gereja katolik. Kemudian setelah Paus Santo Silvestre I itu Paus Santo Markus yang menentukan penggunaan pallium Itu Paus ke-34 dalam sejarah. Dan yang kemudian yang diberikan Verula, ini badan yang memberikan namanya Sirkolo San Pietro, itu membuat Verula dan diberikan kepada Paus Santo Pius IX. Itu Verula. Tapi ketika kita berbicara... Hal-hal ini jangan teman-teman lup, lupakan satu hal ini nih. Hal itu apa? Simbol yang tidak pernah berubah dari abad pertama adalah kursi. Itu menunjuk pada tahta yang duduki oleh Santo Petrus. Maka sampai abad ke-21 ini kalau ada keputusan penting dari Paus selalu dikatakan sifatnya eks katedra. Jadi ini lambang supremasi tertingginya ada di tahta sebenarnya. Jadi kalau ketika kita bicara krosier, bicara tiara, bicara palium, bicara verula. Jangan seolah-olah hal ini menggantikan simbol kursi ini ya teman-teman. Itu yang harus diingat. Karena semua keputusan itu sifatnya ex-katedra. Ya, saya cek dulu kekasih Yesus sudah siap. Sebelum lanjut okay. mungkin saya menyapa dulu ya sis, saya sapa Pak Malaika Timur, terus adik Dion Januar dan abang BPC ya. Uh, silakan kekasih Yesus yang melanjutkan nanti slide-nya saya yang timbulkan, oke? Okay? Silakan sis, ini mulai masuk okay. yang pertama. Terima kasih buat kapsul ya. Halo teman-teman sekalian, jadi ini aku baru pertama kali buat diundang ya sama Katsu nih. Nah sebelumnya tadi Katsu udah kasih kita nih pengantar tentang simbolisme atau simbol-simbol dalam kepausan. Teman-teman mungkin masih ingat ya, ada kursi, tiara, valium, sama verula. Nah aku bakalan jelasin dulu nih. Yang pertama kita jelasin tentang tiara kepausan. Nah Tiara kepausan ini disebut juga sebagai trigenum karena memiliki tingka, tiga tingkatan. Tri ya, berarti tri itu tiga. Jadi, berangkat dari situ berarti ini memang namanya diambil karena tiara kepausan ini punya tiga tingkatan. Atau kamelaukum. apa bagaimana nih? Kamelaukum ya? Okay. Ya, benar. Mengacu pada catatan dalam liber Pontificalis. Oke. Okay. Catatan paling awal menyebutkan nih kemungkinan hal ini merupakan donasi dari Kaisar Konstantinus Agung setelah mengumumkan dekret milannya. Namun, penjelasan mengenai originalitas bentuk mahkota ini terus menjadi perdebatan karena dari sekitar abad ke-7 sampai ke-8 bentuknya terus mengalami perubahan. Bentuk permanen baru hadir di abad ke-15. Jadi, karena bentuk dari tiara kepausan ini tuh mengalami apa ya? Mengalami perubahan, orang-orang ini mara, malah apa? Malah diskusi atau malah berdebat? Ini aslinya, ini bentuk yang aslinya tuh gimana? Jadi, bentuk originalnya atau kasusnya itu dipertanyakan. Ya. Iya, betul. Kita lanjut ya. Oke, okay. terus secara sejarah nih. Um, tiara Kepausan ini sejarah mencatat bahwa Paus Paulus ke-4 ya ini ya? enam eh, Aku 6. ini pas SD, <laughs> lewatin angka-angka remawi. <laughs> Jadi ini, iya, iya. oke. Okay. Paus Paulus ke-6 nih teman-teman. Dengan kerenan hati meletakkan tiara Kepausannya. Namun, dalam konstitusi apostolik Romano, Pontifici Eligendo nomor 292 Paus ini mengatur bahwa Paus baru harus dimakotai oleh Kardinal Diakon Senior. Kemudian Paus Yohanes Paulus I menegaskan bahwa yang penting adalah merayakan Misa Suci untuk mengawali pelayanannya sebagai gembala tertinggi. Terus ada juga nih dari Santo Yohanes Paulus II, atau dikenal JP2 ya, menegaskan dalam, gimana nih bacanya nih? Uh, Observatory Romano. Yes. Ah, itu Iya, <laughs> uh, ya, oke. Okay. Lanjut. Atau bahasa Indonesia-nya ya, aku cuma bisa bahasa Indonesia-nya. Itu artinya homili pada waktu penobatannya. Jadi pada homili waktu penobatannya, beliau berkata, Paus Paulus 6 telah membiarkan bahwa penggantinya untuk bebas memilih mengenakan atau tidak mengenakan tiara paus. Jadi gini ya, Kasus, sebelum ini, se sebelum Paus Paulus 6 itu, sebelumnya harus ya, semua paus harus pakai ya? Ya, pada masa penobatannya, secara sejarah, semua itu harus menggunakan tiara ini. Cuman yang perlu kita catat juga nih, kekasih Yesus, bahwa kalau mengacu dengan dokumen-dokumen tua yang tadi yang Liber Pontificalis, yang di slide pertama kan ada nama buku, ya, Liber ya. Pontificalis, nah itu dia mencatat bahwa bentuknya belum menjadi mahkota seperti ini. Bentuknya menjadi seperti mahkota yang kita lihat di layar sekarang ini, itu nanti baru terjadi pada abad ke-15 itu. Jadi pengaruh dari uh, kekuasaan kerajaan. Jadi kalau kita mau mengacu pada penampakan yang diterima Kaisar Konstantinus itu nanti malah lebih condong ke yang ketiga yang pallium, begitu. Uh. Jadi memang permasalahan tiara ini uh, kita harus menyikapinya dengan bijak gitu ya, yang yang kita lihat dari data-data semacam ini kan, karena. Dari konstitusi apostolik Pontifici Elegendo ini sendiri, dia tidak menghapus tiara yang harus kita perhatikan kan. Yang ada adalah seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II. Jadi diberikan kebebasan memilih, itu aja intinya. Kalau mengenai tiara kepausan, mungkin satu hmm. hal yang agak bisa memberikan kita pencerahan juga nih, Sis. Uh, sis, ya. mau tahu harganya untuk bikin satu mahkota ini berapa? Di masa di ya, masa ini. 200.000 euro. 200.000 euro. Jadi kalau Itu setara dengan kali, berapa rupiah tuh? Ya, kalau kita pakai kurs 10 ribu aja itu sudah 2 M, Sis. Jadi kalau kita pakai kurs euro sekarang sekitar 14 ribuan sekian, itu berarti hampir tiga. Ya, 3m kurang lah lebih ya, 3 miliar ya, ya, kurang nah, lebih. Okay. ya kurang lebih 3 miliar makanya mungkin kita juga bisa memahami dari sisi manusiawinya uh, banyak negara yang belum berkembang gitu uh, mungkin paus-paus kita tidak tidak mau lah ya menonjolkan unsur-unsur seperti itu karena ongkosnya begitu besar karena itu nanti kita harus ingat juga itu ada komisi di Vatikan yang mengirimkan dana yang lebih besar dari dana pembuatan mahkota ini untuk membantu karya penginjilan di daerah-daerah misalkan seperti Afrika, seperti juga nanti kalau di Amerika yang masih banyak pedalaman Amazon. Nah, dana-dananya dialokasikan ke arah situ, saya saya. Oh, baik-baik. Jadi, Jadi uh, hmm. alasannya itu sepuluhnya karena ini ya, lebih ke sosial ya, lebih ke bersifat humanistik ya, berhenti ya. ya humanis dan kita, ya. Ya. dan kita ingat juga ini pesannya yang tadi si sudah baca Yohanes Paulus pertama bilang uh, gelar yang mereka memiliki adalah gembala tertinggi, bukan raja tertinggi kan dalam refleksi ya. iman mungkin kita bisa memahami ya kita itu gembala gitu, kalau raja mungkin mahkota-mahkota semacam ini akan menjadi esensi dan penting maksud katsu di sini tapi karena paus ini adalah gembala tertinggi. Ini menjadi tidak, tidak begitu hard, diwajibkan, katakanlah gitu ya, Sis. Maka di sini diberikan ah, kebebasan. Oke, okay. okay, kita lanjut oh, ke baik, baik. yang kedua ya, Sis. Oke, okay, kita masuk ke krusier atau ferula atau juga tongkat gembala. Tadi ini udah kasus singgung ya, ini ada di keluaran ya, kita perjanjian lama, keluaran 4 ayat 2. Isinya kayak gini, Tuhan berfitman kepadanya. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah setelah itu itu sejarahnya ada dari Musa dan Harun, kisah Musa dan Harun. Nilai penting tongkat Musa tidak dilakukan lagi pada saat Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun. Tongkat ini berubah menjadi ular pada saat penyerbuan perangan laut merah tongkat ini membelah lautan ada di Keluaran 14 ayat ke-16 dalam perkembangannya selanjutnya tongkat ini disimpan dalam tabut perjanjian oke okay. setelah itu catatan yang tertua dokumen resmi Vatikan mengenai tongkat menyatakan catatan tertua berasal dari abad ke-7 dalam bahasa Spanyol tapi tidak menutup kemungkinan hal ini sudah berlangsung sejak masa gereja perdana. Jika melihat makna penting simbol tongkat sejak masa Musa. Terus ada dari sejarah melalui paus Inonensius ketiga, Desatro alitris miserio. Ini aku bacain ya. Iya, silakan. Paus tuh ngomong kayak gini. Concerning the sacred mystery of the altar, in Innocentius mengutip the Roman Pontiffi does not use the sheepherd stuff. The reason was that a courcier is often given by the metropolitan bishop or another bishop to a newly elected bishop during his investiture or episcopal ordination. In contrast, the Pope does not receive Intervesture, from another view of, and is invented with the volume during his coronation or the modern inauguration. Yeah, Oke, okay, yeah, jadi yeah, dari yeah. sejarah ini itu awalnya dari Musa berarti ya. Mungkin teman-teman juga pada tahu ya di pas ini ya pas Israel tuh mau ini apa? Israel pengen dibebaskan ya kalau nggak salah ya Katu ya. Ya, betul. Yang ada tula diturunkan ke ini ke Mesir, ke bangsa Mesir. Betul, iya, iya, okay. jadi berawal. sejarah tongkat Firulah ini berasal dari situ, ya iya. Dan oh, harus diingat ini, oleh teman-teman juga, jangan lupa ya, waktu Katsu menjelaskan tentang dogma-dogma Maria, salah satu yang disimpan dalam Tabut Perjanjian itu adalah tongkat Harun. Jadi tongkat Musa ini nanti pewarisnya Harun. Dan nanti setelah ini disimpan di dalam tabut perjanjian. Begitu. Oke, jadi tetap baik. terpelihara gitu ya. Tetap terpelihara. Nah, nanti, ya. Um, sebentar ini Katsu yang jadi grogi. nggak tahu grogi kenapa. Tunggu bentar kita lanjut <laughs> dulu. Nah ini Oke, dia. Siap. Gambar yang pertama nih. Paus Benedictus kan enam memegang Verula dari Paus Santo Pius sembilan pada 5 Oktober 2008. Kalau yang kanan, Paus Santo Yohanes Paulus dua memegang Verula dari Paus Paulus enam pada tanggal 5 Oktober 1997. Kalau kita perhatikan, bentuknya sudah berbeda, ya, sis, ya, dari yang tadi. Kalau Kalian yang tadi di... melingkar, ya kan? Iya, yeah. di halaman sebelumnya itu, yang di tengah itu, yang tadi Crozier. Kalau yang ini verula oh. namanya. Oke okay, okay. Jadi beda desainnya saja, tapi bentuknya tetap tongkat. Makanya tadi saya bilang tongkat gembala saja kita maknainya, begitu. Tapi okay. kalau desain atasnya berbeda. Dan kalau teman-teman lihat yang ortodoks punya, yang Katolik Timur punya, itu malah masih lebih mirip uh, dengan ini loh sis, Tongkat tembaga yang pada waktu bangsa Israel diselamatkan dari ular-ular tedung itu Jadi kan ular. Musa, uh, Musa kan disuruh mendirikan satu tongkat di tengah padang gurun. Nah, nanti kan ada ular yang melilit begitu kan. Nah, kalau yang ortodoks punya masih ada yang modelnya seperti itu. Masih. Kalau bisa tahu maknanya kenapa tuh mereka milih ular? Apakah tanda penyelamatan Tuhan apa gimana tuh Katsu? Dia mengenang tongkatnya Musa memang mengenang tongkat Musa pada masa perjanjian lama itu di mana bangsa Israel diselamatkan dari ular-ular tedung. Kalau maknanya. Hmm. Maka didesain okay. seperti itu. Ada ularnya nanti nanti uh, setelah ini bisa kita keluarin gambarnya. Oke. Okay. nih okay. Nisi selanjutnya dulu. Okay. Oke. Okay. Nah, di sini ada kembalinya tongkat Gembala. Pada tahun 1877, Sir Solo San Pietro memberikan sebuah tongkat kegembalaannya untuk Paus Santopius ke berapa nih? ke-9 ya? Eh, ya. Sembilan. Okay. dalam peringatan emas tadisan episkopalnya. Pada 28 November 2009, Sir Solo San Pietro memberikan sebuah ferula untuk Paus Emeritus Benedictus ke 16 ya. Iya, ini yang gambar kiri, oke. Okay. Oke, okay. Paus Franciscus menggunakan serula Benedictus ke 16 dan Paolo secara bergantian. Ya. Jadi tidak oh, serta-merta okay. ya di sini sis kita lihat. Jadi tidak tiap Paus ada pergantian masa pontifikat. Mereka tuh langsung ganti tongkat. Nanti yang akan menentukan ini badannya namanya Sirkolo San Pietro ini. Ini badan oh, resmi okay. di tahta suci sana yang mengatur penggunaan ini uh, penggunaan tongkat verula ini. Salah satunya. Jadi oh. tidak serta-merta. Maka kita lihat di sini Paus Franciscus itu masih menggunakan yang dari Paus Emeritus Benediktus 16 Dan nanti yang gambar di kanan ini juga masih kadang dia pakai. Ini dari Paus Paulus VI. Yang tongkat ada korpus ini. Begitu sih, jadi memang... Tapi agak ada perubahan juga ya. Kalau yang kita perhatikan di paus Benediktus itu iya. ada korpus, eh, enggak ada korpus, tapi di paus JP2 ada korpus tuh. Ini sebenarnya itu ditentukan nanti kalau, juga. Kalau ya. nanti untuk desainnya, ini setiap paus itu sebenarnya diberikan hak untuk mendesain. Makanya nanti kalau ada salah satu simbol lain yang... Uh, teman-teman dan sis bisa cari itu emblemnya. Itu kan tiap paus uh, gambar emblemnya berbeda. Tapi yang harus ada kalau emblem itu unsur gambar kunci emas dan kunci perak. Itu yang wajib ada. Karena ini menggambarkan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Santo Petrus. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Nah itu kunci yang emas. Oh, Apa jadi itu wajib dalam perulanya. Uh, uh, oh, ya, it, itu di insinia. Emblem. Tapi kalau mengenai tongkat, yang unsur pentingnya itu salibnya. Jadi makanya kalau kita berbicara simbol-simbol itu, kita harus balik sampai dasarnya dulu. Makna terdalamnya dari tongkat ini kan mengambil yang tadi. Gelar sebagai gembala tertinggi. Itu berkaitan sama perintah dalam Injil Yohanes itu. Begitu. Yang okay. agak gitu. Nah ini okay. lanjut uh -huh. dulu elemen yang berikutnya. Ini penjelasan dalam bahasa Inggris. Lagi. Ini yang Valium Ini penjelasan yeah. dalam bahasa Inggris. sebelumnya aku minta maaf kalau bahasa Inggrisku berlepotan. Sama-sama eh, nah. sambil belajar. <laughs> Siap. Oke, okay. the modern volume is a circular dan about 2 inches wide, worn about the neck, breast, and shoulders and having two pendants one hanging down in front and one behind the pendants are about 2 inches wide and 12 inches long and are weight with small pieces of lead covered with black slip the remainder of the volume is made of white pool part of which is supplied by two lambs presented annually as a tax by the Lateran canons regular to the of saint john of the of the on the piece of the saint agnes solemnly police of the high, high altar or the church after work after the pontifical mass and then offered to the pop terus ada sejarah dari saint ya. Yeah. ini oh ini ini volume ini dari, iya, ya. ya, dari Saint Mart, ya. Oke. Okay. Iya. Nah, Saint ini, Mart ini born in Rome. Ini aku harus baca juga. Mau baca silakan. Mau langsung okay. dari Institute instituted the Palium which is still in use itu juga boleh. Nah, gitu. Hah. Jadi ini penetapannya berasal dari Paus Santo Markus tahun 336. Dia sebelumnya adalah uskup di Ostia dan dibuat dari tadi sudah dibacakan oleh Sister Kekasih Yesus dari langsung dari bulu domba dari wol gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu palium tuh sekarang bentuknya kayak bagaimana. Nah, kita lihat gambar yang ini dulu. Nah, ini yang melingkari leher, terus ada turun ke depan, terus ada tanda Salib warna merah, warna merah. Nah, inilah palium. Gitu, teman-teman. Ini gambarnya paus emeritus kita, Benediktus ke-16, ya. Nah, dan yang fakta menariknya, ini sebelum paus ini mengundurkan diri, ini yang di dalam kotak nih, paus Santo Celestin 5, Celestinus 5. Nah, yang putih-putih tadi yang melingkari leher itu diletakkan oleh paus emeritus tuh. Uh, Sis juga bisa lihat ya, diletakkan di atas uh, kotak kaca di mana jenazah paus Santo Celestinus V disemayamkan. Ini adalah uh, paus pertama yang mengundurkan diri dalam sejarah soalnya paus Santo Celestinus V ini. Nah, ini disimpannya hmm. di katedral Aquila dan yang kemarin memang. Paus Franciscus kita juga sudah mengunjungi ke sana, maka mulai ada pemberitaan bahwa Paus Franciscus kemungkinan akan mengikuti jejak dari seniornya Paus Benediktus XVI. Begitu. Ya. Oh, Begitu. Okay. Jadi kalau ah. volume ini lebih ke sesuatu yang dikenakan ya, maksudnya di tubuh ya, soalnya yang kata tadi iya. kan kayak. Oh. Hmm. Ini kalau yang topi yang dikenakan ini, ini namanya mitra. Jadi, kalau kita bicara sebenarnya simbol sis, itu mungkin kita bahas dua jam tidak habis sis. Kalau simbol dua, uh -huh. simbol simbol yeah. otoritas benar, karena masih banyak sekali banyak yang, ya. yang... Yeah. Iya banyak sekali sis. Ini, ini yang, yang inti yang, aja yang kita masukin ya. Ya, yang sering-sering orang lihat jadi sentral pembahasan gitu. Nah, ini aja yang kita hadirkan. Ah. Nah, Oke. ini terima kasih yang udah hadir. Ini memang kalau Sabtu kan kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya, Sis ya. Nih, jadi kita juga akan undang teman-teman kalau ada yang Buat mau diska, ikut diskusi sih. ya. Menurut teman-teman mungkin ada simbol apa lagi yang lebih penting bagi teman-teman boleh disampaikan ke kita-kita kita ngobrol santai-santai aja kalau Sabtu itu atau mungkin tadi ada yang nggak ngerti Gaby eh aku atau Katsu itu apa kecepatan bacanya kan mungkin Aa, temen -temen minta, -minta itu juga ulang bisa. Di sana ah begitu Jadi teman, silakan kamu dulu. Tadi kasus mau ngomong apa? Enggak, enggak. Aku tadi cuma ngajak doang. Benar oh, benar. enggak maksud saya. Jadi kalau teman-teman uh, melihat simbol-simbol itu, jangan langsung mengambil kesimpulan ya. Tapi dicari dulu latar belakang sejarahnya. Karena gereja kita ini gereja tua, 2000 tahun kan. Jadi kalau bicara simbol banyak banget pastinya. Benar banyak banget sih Iya begitu nih mungkin ada dari live chat ya aku baca ya ha -ha. nih mungkin Boleh. ada yang bilang adanya nyinggung nih tuduhan-tuduhan tuduhan-tuduhan bodong itu seperti apa tuh mungkin katsu mungkin bisa bisa kasih satu contoh nih, mungkin tuduh-tuduhan dari mereka-mereka nih mengenai simbol kepausan apa sih, tuduh tuduhan mereka dan bagaimana cara menyikapinya. Nah, kayak yang tadi, eh, latar belakang pengangkatan materi ini sebenarnya kan sih tadi juga sudah dengar sedikit. Mungkin bahwa tema ini saya angkat pertama-tama karena ada yang mengatakan bahwa seolah-olah setelah konsili Vatikan kedua. Simbol-simbol otoritas kepausan tuh dihilangkan semua. Nah jadi tujuannya justru di sini saya mau tunjukkan nggak enggak hilang. Cuman masalah penggunaannya itu mengacu pada pribadi pemegang jabatan pausnya. Tadi dari konstitusi apostolik pontivisi eligendo itu diberikan kebebasan penggunaan tiara. Nah tapi yang satu hal yang tidak pernah berubah. Itu kan harus kita ingat setiap pemegang jabatan paus itu itu harus duduk di atas tahta Santo Petrus. Maka tahta ini yang merupakan simbol tertinggi sebenarnya. Kalau dalam bicara di tataran teologisnya bahkan itu tahta yang tertinggi. Kalau untuk simbol duniawinya. Tapi nanti kalau lihat simbol teologis tertinggi itu dari kunci. Itu kan nanti makanya setiap paus itu... Menciptakan yang namanya emblem, dia me, itu nanti mungkin katsu angkat gitu ya, uh, angkatin gambarnya gitu loh. Jadi, tiap paus tuh bahkan punya emblemnya masing-masing. Oke, okay. gitu punya mungkin, ciri khas ya, hmm. mungkin ya lebih-lebih kalau misalnya mau dimengerti ya, iya. Ini hmm. ada teman kita PlayStation DGA o Official <laughs> Selamat malam PlayStation Oke selamat malam Apa kabar nih Katsu Dan nona-nona uh, Di situ apa kabar <laughs> Halo Puji Tuhan baik Nyanyi dulu ah, lah nih <laughs> <laughs> Oke Oke uh, ini keren sekali ini penjelasannya ya Katsu ya. Luar biasa ini uh, saya sendiri uh, merasa ini ya mengerti apa yang sudah dijelaskan. Makanya tadi saya komen di situ bahwa uh, seharusnya banyak teman-teman yang menonton ini. Karena ini penjelasannya sangat berguna, sangat bermanfaat. ya Dibandingkan dengan hal-hal lain yang dibahas selama ini. Uh, di channel Katsu ini banyak sekali hal yang sebelumnya tidak diketahui, sekarang diketahui. Uh, saya tanggapi dulu apa yang dijelaskan tadi ya. Uh, sebenarnya kalau kita melihat ya yang menuduh tadi bahwa itu sudah sudah dikurang dikurangi ya penggunaan-penggunaan uh, seperti tadi palium atau uh, tongkat ataupun apapun tadi yang sudah dijelaskan ya. Saya tidak hafal semua ya. tetapi Uh, saya mau mengatakan bahwa orang yang mengatakan seperti itu biasanya pengetahuannya agak kurang dikembangkan, uh, sehingga seperti terkurung di apa namanya di dalam tempurung, ya. Dan uh, justru kalau kita melihat lebih jauh, ya, Katsu Katolik itu biasanya justru mereka mengambil statement-statement dari kaum-kaum konspirasi. Kemudian juga tulisan-tulisan konspirasi Jadi mereka menuduh hal tertentu itu bukan karena Mereka mengetahui dari sumber yang sebenarnya Tetapi dari sumber-sumber konspiratif Itu biasanya yang dikutip ataupun yang dijadikan sumber Sehingga yang mereka katakan itu sesungguhnya Menunjukkan ketidaktahuan mereka sebenarnya Walaupun Ya seperti di Indonesia itu ada yang mengaku bahwa mereka ini sangat tradisionalis Bahkan menamakan diri Crusader Network Tetapi pengetahuannya tidak seperti nama heboh-heboh yang dia miliki uh, Tapi lebih kepada pengetahuannya yang justru kurang Dan menuduh segala sesuatu itu tanpa mengetahui bahwa uh, Ada perkembangan-perkembangan dan ya yang perlu dia pegang uh, itu kuasa mengajar gereja yang dapat mengubah ataupun e, mengembangkan sesuatu. Kenapa demikian? Kuasa mengajar itu kan sudah diberikan oleh Kristus kepada penerusnya, e, Rasul Petrus dan e, para rasul lain. Sehingga tidak bisa e, seorang yang bukan siapa-siapa, mohon maaf ya, bukan siapa-siapa atau bahkan dia tidak ada latar belakang apapun, lalu dia kutip-kutip sana-sini, dari kelompok uh, skismatik, dari kelompok yang uh, bisa dikatakan uh, ditolak, uh, yang menyampaikan bahwa ini ulah dari Konsili Vatikan kedua, itu sangat tidak benar. Itu justru menunjukkan bahwa uh, dia tidak tahu perkembangan-perkembangan itu, bahwa magisterium gereja itu punya hak, ya, punya hak untuk uh, apakah itu dikembangkan, apakah itu di Hentikan atau kan, ataukah itu tetap dipertahankan Ya itu, itu, itu. E, kita bisa ketahui juga Magisterium gereja menetapkan e, sesuatu sesat misalnya Sesuatu e, tidak layak diimani misalnya Itu kan haknya magisterium Bukan haknya orang-orang yang kemudian menganggap diri paling tradisionalis Jadi e, ada baiknya orang-orang yang selama ini menuduh semacam itu Ya berpikir dua kali lah supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya pernyataan-pernyataan yang tidak tepat dan keliru. Saya kira sampai di situ dulu, Katsu. Ya, sila uh, mungkin saya kasih tanggapan dulu ya sis ya kalau boleh. Ini kan ada pertanyaan dari Abang BPC. Apakah tiap emblem ada makna tersendiri atau sebenarnya sama? Sebenarnya diberikan kebebasan bagi para paus untuk membuat emblemnya sendiri-sendiri, tapi yang menjadi kunci yang tadi saya udah bilang bahwa itu harus ada kunci emas, itu menunjuk pada kuasa dia uh, sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Kemudian yang kunci perak itu, kuasa menghapus dosa di atas muka bumi ini. Nah, ini nanti langsung saya angkatkan. Contohnya mungkin ya untuk... Aduh, saya masih cari dulu nih tapi ayolah kita cari bareng-bareng ya. Enggak apa-apa, kita cari bareng-bareng saja teman-teman ya. Bareng -bareng, jadi teman-teman diskusi bareng-bareng ya. Yeah. <laughs> yeah. yeah, jadi tahu kalau mau cari emblem-emblem itu kata kuncinya ini ya, teman-teman, insignia. Terus kamu kalian tambahkan pop. Karena kita mau cari yang berkaitan Nah, langsung keluar banyak, kan, teman-teman? Nah, kita cari images. Nah, ini insignianya Paus Francisco. Nah, ini teman-teman, kunci ini. Ini dia, pakai Inhok Shinyo Vincas. Begitu, nanti terus ada semboyannya, Paus ini sendiri, gitu ya. Tuh, nanti kita bisa lihat lagi Paus yang lain. Nanti, teman-teman, input aja nama Pausnya di sini. Biasanya, nanti dia akan keluar lagi. Nah, ini punyanya Santo Yohanes Paulus II. Kita lihat beda ya. Tapi elemen penting yang harus ada ini kunci. Dan memang biasa ada tiara ini di simbolnya juga. Tapi masalah modelnya seperti perisai atau bagaimana nanti teman-teman bisa lihat. Dia akan bisa berubah. Ini John Paul yang pertama. Kita lihat. Ini masih kedua-kedua. Nah ini yang John Paul pertama seperti ini simbolnya dia ambilnya teman-teman. Beda ya kalau ini lebih menyerupai perisai. Kalau yang ini bentuk apa nih ya namanya segi enam. Nah ini ada singa Yehudanya nih tuh singa bersayap teman-teman. Ya tapi yang tidak boleh berubah itu ini kunci. Kunci. Itu yang harus bertahan. Karena Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Santo Petrus. Semoga jelas ya Abangku BPC. Jadi nah. mungkin kalau misalnya kita bicara tentang emblemnya itu dari paus, itu itu kan sudah diberikan kebebasan buat milih kan kalian maunya desainnya seperti apa. Nah, itu hmm. mungkin bisa beranjak dari pemahaman atau keimanan para paus itu sendiri ya. Kayak gitu ya, Kak. Iya. iya. Be okay. begitu. Tapi Jadi dia mungkin... harus tetap mengacu pada itu sih. Tadi kuncinya yang jangan dihilangkan. Iya. Yeah. Ya, jadi terserah desainnya kayak mau apa, yang penting kucingnya nggak dihilangkan. Mm -mm. Oke, okay. jadi jadi berarti emblemnya itu memang punya makna, tapi itu lebih ke ini ya, para pausnya itu sendiri memahami atau penghayatan iman yang lebih tepatnya ya, kalau yang aku tangkap dari penjelasannya kasus kayak gitu. Iya, oh okay, kalau okay, ada, okay. ada teman kita lagi yang lain tuh, si perisai-perisai ya ya yeah. <laughs> oke okay. gitu kalau katsu jadi paus uh, lambangnya apa nih? Uh, katsu sih kalau jadi paus soalnya dalam pengalaman gak bisa orang bercita-cita lo sis itu pemilihan oh lo. gak bisa berjadi, Ampun, jadi paus sis. ya ntar stress lo ntar jadi gila lo kalau punya cita-cita cita-cita jadi oh. kardinal aja udah bikin gila sis <laughs> tiap arkdiasis itu maksudnya arkdiosis ini kayak Indonesia itu kan secara arkdiosis cuman satu. Maksudnya Indonesia tuh dipandang sebagai satu keuskupan besar. Nah, nanti baru lahir di bawahnya ada keuskupan agung sama keuskupan sufragannya. Nah, itu kan di tataran arkdiosis ini cuman satu kardinalnya. Hmm. Jadi okay. dari sekian banyak uskup di Indonesia Cuman satu kan yang jadi kardinal. Jadi janganlah iya. bercita-cita itu. Itu ntar jadi gila. Ntar jadi gila ya, oke. Okay. Iya. Informasi nah, hari terus ini, ya, guys, ini. jangan cerita ntar gila. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. nah, nah. nah, kemudian ini yang harus kita benerin. Ini nih, mungkin nih sis ya. Kalau di sini dikatakan Vicarius Filii Dei. Ini jadinya nomor enam. Nomor 666, nomornya ya kita tahu lah itu ngarahnya kemana. Tapi kalau kita mengacu pada dokumen Vatikan resmi yang namanya 2 Petrus. Itu dari Vatikan.va teman-teman bisa cari. Ini saya ketik namanya 2 Petrus. Gelar dari Paus itu bukan Vicarius Filii Dei. Tapi Vicaris, Vicarius Yesu Christi. Vicarius Yesus Kristus mungkin bisa diangkat katsu itu ada-ada nah. di satu ah ini ah nih tuh S Petrus kan aja nah. nah jadi nama dokumennya ini teman-teman, tuh -teman, S Petrus jadi vicar of Jesus Christ bukan Vicarius fili idei ya Abang BPC gelarnya uh, bilang yang pakai gelar Vicarius fili idei itu surganti. ganti yang bener Vicarius Yesu Christi kalau pakai bahasa latin kalau pakai bahasa Inggris ini. Figure of Jesus Christ. Oke. Okay? Semoga jelas abangku BPC. Nah, wah. Ini ada banyak loh yang datang nih. Arumi udah datang. Baru nih. Gasken, Gitu. Uh -huh. Nah mungkin kalau dari sis sendiri. Lebih suka simbol yang mana. Atau Brother Prisai Roma Romani udah datang. Silahkan bicara dulu. Brother, oh ya, untuk kita sekalian. <gülüyor> Saya terkejut tiba-tiba dipanggil ketika sedang asik mendengarkan penjelasan tadi se seputar ini bahasan yang terakhir, mana kita harus meluruskan tuduhan enam ya empat um, channel serta um, kita semua yang ada di dalam ini memang kita ketahui gereja Katolik yang sungguh-sungguh merupakan gereja yang Kristus dirikan ini kaya dengan simbol yang tadi sudah ditegaskan oleh katus Katolik sendiri. Seusia gereja yang berabad-abad, itulah usia dari simbol-simbol. Dan di mana dari simbol ini lahirlah yang tadi disebut sebagai emblem atau logo dari para pengganti Petrus sendiri. Nah, ada dua serangan ekstrim. Ini saya mau bahas dulu soal serangan terhadap simbol-simbol ini nah Saya tidak mau mengulangi lagi yang sudah di tegaskan secara kateketis Dan sungguh sangat baik oleh Katso Katolik soal Serangan terhadap apa Logo dari paus kita Khususnya paus di era kunsili patikan kedua nah, Saya mau masuk ke Soal serangan yang menyerang Simbol secara umum Yang kita ketahui kebanyakan narasi-narasi itu Lahir dari mereka yang mengaku Kelompok Kristen Tetapi sesungguhnya bukan Kristen yang asli Atau Kristen yang apostolik yang pusatnya di Roma. Nah, tadi memang sudah dijawab bahwa terkait serangan bilangan 666 adalah bilangan dari Paus kita, dari pengganti Petrus, hmm. sungguh itu. Jika itu mau dipaksakan, serangan itu justru bukan menyerang gereja Katolik, tetapi malah menyerang Tuhan dan juru selamat kita sendiri yakni Yesus Kristus. Mengapa? Hanya di dalam gereja yang dia dirikanlah Kristus menganugerahkan yang namanya indefaktibilitas, artinya ketidakdapat sesatan. Maka dengan logika seperti itu, jika Kristus berjanji bahwa gerejanya ini tidak akan jatuh kepada Allah maut, maka tidak akan mungkin angka setan itu bisa hadir atau eksis di dalam gerejanya. Itu pertama. Kedua, jika kita memaksakan 666 itu adalah sungguh-sungguh merupakan gelar dari Paus, meskipun tadi sudah dipatahkan bahwa kita tidak mempunyai gelar yang demikian. Tetapi kalau itu mau dipaksakan itu adalah gelar Paus, Vicarius filidei itu justru meleset tuduhan 666 itu. Karena di dalam kitab Wahyu sendiri, khususnya Wahyu 13, yang berbicara mengenai bilangan Antikristus, di situ dijelaskan bilangan pada namanya. Bukan bilangan pada gelarnya atau bilangan pada bendanya. Tidak. Jadi meskipun nanti misalnya ada seorang paus yang memakai sebuah gelar dan gelar itu jika kita jumlahkan mengikuti perhitungan angkar romawi dan gelar itu misalnya berjumlah 666 itu sama sekali tidak langsung mengandaikan atau mengartikan itu yang dimaksudkan oleh kitab wahyu. Karena kitab wahyu hanya mengkhususkan enam-enam itu adalah sebagai bilangan nama dan mirisnya. Siapakah yang berbilangan demikian? Harap kita jangan tertawa. Justru dari kelompok-kelompok itu para pencetus, mohon maaf denominasi mereka lah, ya akhirnya berbilangan demikian. Kita ketahui ada salah satu denominasi non-katolik yang sangat anti terhadap paus kita bahkan dari kalangan protestan mainstream pun tidak setuju dengan denominasi ini yang yang mana tradisi dari denominasi ini sangat menuhankan hari sabat masih menggunakan yang namanya tahu taurat partikular ya kita tahu ya denominasi apa itu yang didirikan oleh seorang wanita ya hmm. yang didirikan wanita ya saya tahu Hmm. iya justru wanita itu jika kita jumlahkan namanya berjumlah 666lah berarti apa artinya ini itu poin pertama untuk menjawab 666 sekarang untuk menjawab pertanyaan yang lebih dalam Apakah Allah kita sendiri anti terhadap simbol anti terhadap lambang anti terhadap logo bahkan Yahweh sendiri Allah perjanjian baru menyuruh kita untuk membuat simbol akan di dahi di mana simbol itu dijelaskan secara jelas oleh Yahweh harus berbentuk huruf T nah, bisa kita buka Katsu Katolik bisa arahkan screen kalau mau ke tidak keberatan iya atau... eh, enggak masalah enggak masalah di perjanjian lama di perjanjian lama, hmm. di mana kitab yang sangat anti dengan relik-relik atau gambar-gambar yang menurut beberapa orang justru di kitab itu melalui nubuat dari Nabi Yeshiel, Yeshiel 9 ayat 4. Di situ tertulis firman Tuhan yang menyuruh kita untuk membuat simbol. Yeshiel 9 ayat 4. Nah, kelihatan bisa benar. kita baca bersama ya oke okay. iya sangat kelihatan nah di hadapan kita firman Tuhan melalui mulut suci Nabi Yesus berfirman bahwa berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana Sekarang kita tanya dengan jujur, gereja mana justru yang masih mempertahankan tradisi ini? Meletakkan simbol di dahi. Maka, dengan kesaksian Biblis dan tradisi sendiri, sekali lagi kebenaran kekatolikan itu justru tidak dihancurkan, tetapi malah nampak bagi kita semua yang hendak mengaku sebagai pengikut Kristus. Itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk perisai Roma Sis. Mungkin ada pendapat ini sambil saya menanggapi. Maksudnya Kevin nih bagaimana ya? Sorry, gimana tadi pendiri A bintang-bintang T dengan 66? Ini yang tadi saya benerin, Kevin, berkaitan dengan angka 366 ini adalah... Tadi kan ada yang ketik gelarnya Vicarius Filii Dei. Tapi kalau gelar dalam gereja katolik itu tidak demikian. Mengacu pada dokumen yang namanya 2S Petrus. Gelar Paus adalah Vicarius Iesu Kristi. Oke, Kevin? Gimana sih? Ada tanggapan lain? Um, kalau aku pribadi ya tanggapanku Ini ini cuma pendapat Secara umum ya Aku silakan, silakan. Uh, Melihat Sebuah angka itu diciptakan baik ya Oleh Tuhan itu sendiri Sehingga kalau misalnya Ada suatu angka yang dikatakan sesat Seperti selain angka 6 ya Dulu ada dikatakan 13 itu sesat Angka 13 oh, itu iya. sesat Jadi Um, ada suatu kejadian karena suatu uh, penglihatan angka itu sesat. Ada satu anak yang keluarganya memang itu mungkin kedua um, <tuh> orang tuanya sedikit rajin ya, sehingga punya anak sampai melebihi sepuluh. Jadi, um, <tuh> jadi, dia punya anak urutan ke-13. Anak urutan ke-13 ini karena, di, karena hari itu juga, pada saat dia lahir, kebetulan urutan ke-13. Di situ juga mengalami kekeringan panen. Jadi anak ini dianggap membawa sial karena karena angka urutannya lahir bertepatan dan kekeringan. Maka anak ini e, dalam bahasa kasarnya dibuang kayak gitu. Apakah itu suatu hal yang baik menurut saya tidak. Karena suatu angka itu diciptakan sama Tuhan. Jadi dari pandangan saya tidak ada sesuatu hal yang diciptakan Tuhan itu yang salah. Karena Tuhan itu maha sempurna. Tuhan tidak pernah mempunyai kesalahan Jadi siapa yang membuat nih Siapa yang buat prinsip bahwa angka 6 itu sesat Siapa yang membuat prinsip angka 13 itu sesat Siapa engkau yang membuat atau um, Berpendapat dan menetapkan bahwa Angka-angka yang diciptakan Tuhan itu adalah sesat Siapakah engkau? Digituin aja, gak ada angka yang sesat menurut aku ya Menurut pendapat aku ya, nih pribadi ya. Kayak gitu, jadi kalau dari katanya bro tadi, uh, nyalahin itu, nyalahin ini, aku lebih ke pribadinya aja. gitu. Mm -mm. Aku nggak melihat angka itu sebuah suatu sesatan, tapi kalau memang pribadi lu yang sesat, ya udah lu sesat kayak gitu. <laughs> <laughs> Jangan dikaitin-kaitin iya. sama angka, kalau aku kayak gitu sih. Jadi lu dirimu sendiri ya, baru. Iya, nah, gitu. Itu kalau prinsipnya kekasih Yesus, makanya dia jadi kekasih Yesus teman-teman. <laughs> tegas dalam prinsip Ternyata memang Sesuai dengan namanya Kekasih Yesus itu bagaimana Bang Prisai Roma Setuju nggak kalau kekasihnya Yesus Mesti prinsipnya tegas <laughs> Iya memang Enggak, secara Saya masih iya. proses. Ya? Yeah? Amin amin ya. Misinkan um, saya menanggapi sedikit Bukan untuk menilai Pandangan tersebut salah Memang tadi sudah ditegaskan bahwa Kalau itu berangkat dari penilaian pribadi bahwa sebenarnya tidak ada angka yang sesat, itu bisa-bisa saja. Tapi kalau kita konsisten dengan maksud dari para penuduh ya, kepada pos kita, memang kitab suci sendiri, meskipun kita tidak menganut yang namanya sekolah skriptura, tetapi kesus kesesuaian firman Tuhan itu justru menegaskan bahwa ada angka-angka tertentu yang berkaitan dengan si jahat. Misalnya 666, itu dibicarakan di dalam Wahyu 13. belas. Yeah. Iya jadi um, kita yeah. di sisi lain harus yeah. keakui bahwa memang ada sebagian angka-angka itu memang berkaitan dengan kesesatan atau bahkan kegelapan itu sendiri Ya itu kalau dari saya tapi saya hargai tadi pandangan dari ya, saudari kita ya sungguh sangat membuka pikiran ya, agar kita bisa ya, mempunyai positif Oh, pemikiran yang positif bah, kepada sesama kita Apalagi sesama Kristus ya. ya, Itu mungkin dari saya Iya. Jadi saya akan oh. coba Sintesiskan nih dua pandangan ini ya. Kalau kekasih Yesus ini Dia lebih melihat dari sisi Praksis agar kita Itu tidak terlalu Sibuk menilai-nilai Mencari-cari nih ibaratnya Maksudnya kekasih Yesus nih Di dunia ya. ini nanti yang Yang mewakili Wahyu 13 Ayat 18 ini ada pada diri siapa? Nah justru kekasih Yesus ini tidak mau kita terjebak dalam hal itu. Jadi kita hanya sibuk nyariin 666 ini udah ada belum ya di dunia gitu, gitu. Kalau dari uh, kekasih Yesus, kalau dari brotherku Perisai Roma, dia itu mengarahkan agar kita tadi dalam Wahyu. Uh, 13 ayat 8, kalau Brother Prisai Roma dari kitab wahyunya sendiri kan menunjuk pada, harus menunjuk pada nama binatangnya. J bukan pada gelar, kalau yang bicara di tataran paus tadi itu kan bukan pada namanya, tapi pada gelarnya. Dan gelarnya pun setelah kita uji sesuai dokumen sah Vatikan itu gelar yang salah begitu. Jadi sama-sama saling menunjang. Nah ini udah ada lagi dua teman kita yang hadir nih Kekasih Yesus namanya Brother Charles sama Brother yang apostolik ini TV ini panggilnya Brother Meong aja sih. Biar kita akrab sama Brother Meong ini. Gitu. Brother Meong ya. Nah, uh, Silahkan kalian ngobrol-ngobrol dulu. Halo, halo. Ya. Jack, Jack. Halo. Jack, Jack. halo. Oh halo. ini. Oh, ini halo. Ah. Halo, Sofie uh, Apa 666 so, so so so ini. Ini. ya, 6 kali ya Ya, itu tadi yang dibahas 63 kali ya uh, Saya sih nggak berani Bilang kalau itu tuh chip atau segala macam ya Kalau kali gitu Jadi Ya ini yang yang saya pahami dikit ya. Saya juga kan dulu dengar juga dari Romo Daniel ya. Seperti ini dia Romo Daniel Biantoro itu. Jadi enam tiga kali itu adalah apa? Jadi manusia mengaku sebagai Allah itu. Karena kan manusia diciptakan hari ke 6 dan enam 3 kali itu kan tiga kali itu kan angka tritunggal. gitu. Nah kalau saya sih gitu sih. Saya sih nggak mikir itu chip segala macam apa gitu iya nah, gitu loh gitu loh kalau saya sih kalau pandangan enak pandangan baru lagi ini ya bro ya itu kata Romo Daniel Mbak Yuwan. Romo Daniel Oke okay. yaitu mengarah ke ini ya ke lebih mengarah kepada kejadian di mana manusia dibentuk pada hari ke-6 berarti kayak gitu ya dan Tritunggalnya kalinya hmm. kalau nya empat kali gimana tuh Bro Oh itu itu 64 kali itu ada di kitab erek gitu. Kenapa? Ada di apa? Di, di kitab erek hmm, Oke okay. <laughs> Karena Gak paham. <laughs> paham sebenarnya Aku cuma bilang oke okay. <laughs> Udah ketawa, gak paham pasti itu <laughs> Tapi uh, kalo, soalnya kayak gini Kalau misalnya tadi kan aku Bicaranya ke sisi yang lebih umum ya Tentang mengenai angka itu Sebenarnya angka yang itu semuanya baik. Aku mengarah ke sini. Ini hanya pendapat orang, apa sharing orang lain aja ya. Aku aku sharing kembali ke sini. Jadi jumlah cambukan pada Yesus itu ada 6.666. Buat ini apa teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jadi jumlah kesuruhan di batin Yesus itu ini cambuk tuh 6.666 sedangkan banyak kaum kaum kita yang menghubungkannya itu dengan jumlah ayat pada Al-Quran yang sama dengan 6.666 ayat jadi banyak yang membuat pengertiannya sendiri bahwa mereka yang menganut agama Muslim sama dengan adalah orang-orang yang mencambuk Yesus karena Hmm, Kesesatannya kayak gitu Menurut teman-teman nih gimana tanggapan Teman-teman mengenai hal ini Apakah teman-teman ada keterkaitannya apa enggak nih Kayaknya cocok melogi deh <laughs> Itu Kayaknya cocok melogi deh Lebih dipaksakan ya Lebih dipaksakan menurut ini sekali ya, Oke okay. <laughs> Tapi nggak ya, sedikit nah, loh penganut ini loh Banyak loh yang mempercaya hal itu Itu ya Terserah pada mereka sih Karena mereka tidak membaca Kitab Wahyu itu dengan sesuai dengan konteksnya. Oke, oh. jadi menurut Bro ini cuma cocokologi yang dipaksakan ya? Betul. oke hmm, oke. Okay, okay. Mungkin ada teman-teman, mungkin ada pendapat lain, ya? Kalau saya sih ya, uh, gini. Pokoknya kalau dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan justru selamat, padahal dia tahu. Uh. Artinya tidak mengakui Yesus, eh, mengakui Tuhan Yesus dengan sengaja gitu loh Nah itu sama saja itu mencabut Tuhan Yesus lagi menyalip Tuhan Yesus lagi gitu loh Prosesnya bilang Kalau saya sih pikiran saya gitu Kalau kita tahu ya, kita nggak tahu Kita tetap nggak mau mengakui Dia Karena gitu. kita nggak tahu Dia itu Tuhan gitu Kita dengan sengaja kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan Itu sudah mencabut oh, Tuhan Yesus sebagai yeah. dua kali kalau saya gitu Iya yeah, iya, yeah, benar sama dengan suatu kasus, baca kitab suci sampai tuntas, tapi tetap menolak Tuhan Yesus Kayak gitu ya bro ya, contohnya ya Nah, itu kayak gitu <tuh> Banyak banget Mbak yang kayak gitu. Gitu. Kaya gitu tuh Banyak Iya, banyak banget Ada dia satu toko yang terkenal sebenarnya ya mm -hmm. Yang berbuat apa seperti itu mm -hmm. apa Benar. dia nggak paham, apa gimana gitu loh? Susah uh, juga, bukan gitu. nggak paham Lebih mempertahankan status bisa tapi mempertahankan sosial Apa satu sosialnya mungkin karena mereka Kayak suatu apa penjabat tertinggi kan Mereka nggak mau kehilangan pendukung Mungkin ya kayak gitu ya Kalau itu udah sengaja itu Kalau dia tahu Ya itu itu yang menurut bro aja, tadi ya. ini kan Besar. Yang mungkin menyalipkan Yesus ya Udah pasti tuh loh Diminyalipkan Tuhan Yesus lagi tuh. kayak gitu. Orang dia udah tahu Yesus Tuhan gitu loh Tapi menolak Itu susah gitu kan Aku menanggapin komen dulu dari Galileo apa ada salam okay. dari DKC? Ya salam balik. Thank you. Nah gitu. <laughs> Oke okay, gitu dulu, mbak. Punyimak aja deh. Kalau <laughs> apa kalau bisa teman-teman mau diskusi ini kita malah open discuss. Suruh nih pembahasan ini ini nih. <laughs> ada suatu pandangan e, iya. yang lebih umum kan? Ada suatu yang lebih spesifik. Mungkin teman-teman ada pendapat lain mengenai tadi ini gimana? Ya kalau bilang enam enam itu memang enam itu adalah angka manusia sebanyaknya enamnya tiga kali pun tidak sampai tujuh angka kesempurnaan gitu dan ya itu sih sebenarnya simbolik sih kalau menurut saya dan simbolis masih, ya. ya simbolis dan uh, itu menceritakan tentang uh, orang yang mencoba memanfaatkan kekuasaan. Untuk menyiksa para pengikut Yesus saat itu, dan itu yang namanya Kitab Wahyu itu kan memang uh, terus berulang, nggak cuma satu kali. Gitu. Oke, terima kasih pendapatnya dari Bro. Ini siapa Pak, ya? Mbak, maaf mbak, ini Galileo ini siapa ya? Aku karena ee, baru ee, pertama kali hadir ee. dalam sini baru diundang sama Katsu nih, makanya aku nggak tahu-tahu nih orangnya juga siapa. Beong <tuk> <tuk> <tuk> nggak usah nggak usah ditanggapin. Saya rasa dua ming uh, minggu lalu kita sudah sepakat ya di forum Katsu ini bahwa apabila ada yang berbau-bau permasalahan pribadi hendaknya diselesaikan yeah. lewat jalur pribadi, bukan begitu ya? Kita yeah. lagi itu. Uh, sudah sepakati loh bersama di sini di depan paman-padua segala tidak etis kita mengangkat hal-hal tersebut di forum karena ini so. sifatnya live. Kalau ada yang bersifat pribadi silahkan abang Galileo hubungin uh, aja hubungin aja hubung, hubungin abang Apostolik secara pribadi ya tolong. Hmm. Jadi sama-sama saling menggai. Ya ngomong apa-apa. Oh, ya. silahkan, silahkan, silahkan. oh ada sesuatu yang terjadi ya aku nggak tahu Oke lanjut teman-teman mungkin ya, ada ya. pendapat yang lain Yuk kita ya. discuss nih uh -uh. Gali uh, Ini biarkan Bang Charles dulu yang berpendapat Kalau gitu ya sis ya Tentang silahkan, silahkan. 6 gimana silahkan. Bang Sekalian dipanasin jadi kalau memang tema ini sangat diminati biar nanti dari salah satu rekan katsu mungkin juga bisa bahas gitu tapi di sini jadikanlah forum malam ini tuh pemanasannya gitu silakan silakan oh dia terdisi. nah ini baru saya angkat kembali iya iya tapi tadi saya udah bicarakan tentang 666 itu memang iya uh, silakan itu. lanjut tadi kan saya Potong karena ada yang ini, tadi kan saya potong brother, minta maaf soalnya gak apa -apa, biar gak no. lanjut, gitu nah, silahkan brother lanjut sekarang. Iya, 666 itu adalah uh, simbol dari manusia memang, yang seperti yang dikatakan Apostle TV tadi memang itu simbol dari manusia, manusia itu diciptakan pada keenam dan memang itu uh, kalau yang dituju oleh penulis, penulis Kitab Wahyu itu sendiri sebenarnya e, Nero Caesar sih. Gitu. Karena memang ciri-cirinya e, kalau kita selidiki ayat-ayatnya memang menggambarkan Nero Caesar. Seperti itu sih. Yang tadi saya udah bicarakan. Makasih. Iya, terima kasih Abang. Selamat malam untuk teman-teman yang baru gabung nih, ada Juni Suarez, ada Mei Song, ada Julianus Tambol, kemudian ada lagi Ryu, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan di sini uh, si Kevin udah nanya lagi uh, permasalahan angka 66 itu sebenarnya dalam gereja katolik. Memang kita mengacu sama ini nih, uh, siapa Kevin? Ini buat teman kita Kevin ya, soalnya memang... Harap teman-teman ketahui juga bahwa Kevin ini sementara proses nanya-nanya mengenai iman kekatolikan. Maka di sini mari kita bantu dia memahami kekatolikan ya. Tolong jangan dibully. Nah Kevin jadi gereja katolik itu terhadap angka 666 yang ada di dalam kitab wahyu. Sebagaimana tadi sudah ditegaskan Brother Perisai Roma. Itu bukan ditolak Brother Kevin. Cuma... Ini kan kalau kitab wahyu ini sifatnya nubuatan. Sifatnya vision Yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes pada masa itu. tuh Yang harus kita mengerti. Jadi permasalahan penggenapan angka 666 ini. Kan secara pastinya kita masing-masing manusia ini kan tidak tahu kapan. Nah makanya tadi ada pendapat dari kekasih Yesus bahwa kita jangan terjebak untuk selalu mau mencari angka 366 ini ada pada pribadi siapa. Nah, itu yang kita hindari Brother Kevin ya. Begitu. Jadi bukan bukan gereja Katolik menolak isi dari Kitab Wahyu bukan begitu. Cuman masalah pemenuhannya biarlah Tuhan yang penuhi sendiri karena ini memang firman Allah sendiri. Jadi kita tidak perlu menghakimi siapa itu si triple enam di muka bumi saat ini. Begitu kurang lebih maksudnya ya. Begitu. Nah ini juga sudah ada saudara kita, John Damian yang sudah bergabung. Selamat malam Abang John, apa kabar? Sorry kemarin gak ya. angkat karena masuk pas sudah mau kelar. Sorry. Ya selamat ya, malam. Ya selamat malam Bang. Apa kata... gimana kabarnya sehat semua sehat di sini pasti sehat, gitu syukur sehat. alhamdulillah, iya iya iya, Bang Jun gimana kabarnya? Uh, Oke okay. puji Tuhan sehat. Mm -mm. Ada yang mau disampaikan nggak nih berkaitan sama angka triple enam atau berkaitan dengan simbol-simbol kekuasaan paus? Begitu. Ya kalau menurut saya itu Istilahnya itu ibaratnya, istilahnya itu setiap uh, identitas manusia, kan, ataupun lambang daripada suatu organisasi, itu kan harus punya kode, gitu ya. Iya. Jadi, tak ada. Kalau menurut saya sih, tak ada makna tersendiri, gitu. Oh iya, iya, hmm. oke. Okay. Jadi itu tidak esensial lah katakan ya. Tapi kita harus tetap ya, ya, ya. Hmm. menaati pausnya. Bukan bermakna, karena... Jadi ada tujuan tertentu gitu bukan. Uh, uh. Okay. Kita jangan salah menilai bahwa itu-itu menanda bahwa uh, benci, kri, benci Yesus. Tak adalah. Jangan kita salah prasangka. Iya. Yeah. So, Usahakan uh, kita itu netral lah universal betul-betul jangan ikutkan katolik iyalah jangan ikutkan orang kadangkan orang-orang sebelah kita ini kan yang menghasut maksudnya kan dia mau terjerumus kita gitu iya yeah, iya yeah. tapi usahakan kita sendiri harus ikut teladan Yesus hmm. yeah. seperti mana yang ditujukan pada kita Yesus mengatakan ya, ya kasihilah musuhmu. Hmm. Ya. Jangan jangan lakukan balas dendam. Itu tak baik, berdosa. Hmm. Ya. Kita harus utamakan itu. Saya saya percaya saya ialah saya hidup di rantau ini sudah 20 lebih tahun, tapi percayalah semuanya ditepikan semua yang hal-hal yang tak diinginkan. Iya. Itu kuncinya. Jadi kadang kan orang kan bisa terjadi. Itulah ibaratnya itu uh, iblis yang kita nampak lewat sama manusia. Iya. Hmm. Jadi kadang jangan kita pikir bahwa teman ini baik. Kan. Itu di atas mulut aja. Tapi dalam hati lain, hmm. kita tak tahu hati seseorang. Hmm. Jadi, kadang kan, misal kata dia, tengok kita itu aktif soal di gereja. Hmm. Jadi, kadang dia macam ya, namanya manusia kan, tak luput daripada apa itu perasaan gitu, ego hmm. ya, betul. Hmm. Itulah yang kita, apa boleh dikatakan, itulah iblis yang kita nampak. Hmm. Sebab iblis ini kan, kuasanya kan ada dua. Tuhan dengan iblis. Hmm. Jadi, kuatnya iblis itu terjerumus kita. Hmm. Tapi kalau kuat yang di atas, Tuhan, ya percayalah. Kita sia-sia saja yang diperjuangkannya. Hmm. Oke. Hmm. Itulah dari saya, Bro. Ya terima kasih ya. Jadi kalau Pak John ini juga lebih concern udahlah, kita jangan selalu berbicara hal-hal yang mengakibatkan perpecahan buat kita. Iya, ya Kita bicara yang mempersatukan kita saja. Terima kasih. Ini juga udah ada Brother Serafin. Selamat malam, Brother. Ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Uh, kalau belum ada yang mau disampaikan, saya ganti dulu. Uh, ini soalnya udah ada aman, sister kita sudah kembali. Sorry aku ke reload. Jaringan bener-bener jelek. Iya. Oke, kita sih, sampai mana teriskan? nih Kat? Uh, jadi semua ini malah kayak Abang John Damian juga setuju seperti kamu. Kita kalau bisa bicara hal-hal yang mempersatukan kita gitu. Nah, dia kena lock lagi. Begitu. Pasti Begitu. kepencet itu. Iya, biasalah <laughs> itu Iya Udah biasa. Tuh, tuh, tuh, dia udah nongol lagi nih. Kepencet lagi ya, sih. <laughs> sorry, sorry, sorry. Iya, kenapa? Tadi aku dengarnya Abang Danielnya setuju. Setuju dengan apa nih? Setuju sama kamu. Jangan selalu sibuk cari-cari. Ya fokusnya kita jangan di sana gitu kan kita arahkan fokus ke yang lain daripada mencari hal-hal seperti itu gimana kalau misalnya kita lebih berfokus diri kita sendiri kayak gimana nih diri kita hubungan kita sama Tuhan sendiri gimana apakah sudah baik apa enggak spiritualitas kita ya, itu sih yang aku aku penekanan aku sih di sana. Oh, iya. tapi mungkin iya. tadi ada kayak pendapat kayak misalnya ini di ayat, apa di, di Wahyu tadi Bro siapa yang ngomong di Wahyu ada yang bilang memang ada angka-angka khusus ya mungkin bisa teman-teman juga mungkin ada yang memperpendapat. perpendapat seru nih kalau kita ada perbincangan pendapat ini terus kita diskusi seru nih iya iya Hmm, mungkin ada lagi mungkin yang mau disampaikan, disampaikan dari brother dari Prisai? Kok kayaknya feedback ya? Ini feedback ya? Yuk, ini yang buat oh. ini yang buat Su Suaranya di pantul ya, Bos. Yang kecuali YouTube juga di... di itu di itu dikit ya. Pak John ya katanya atau siapa? Oh, siapa? Uh, coba tes, coba tes. Masih feedback, masih Berit. feedback. Berit. Silakan berada, silakan Yuk, terima kasih. Yo, terima kasih sekali lagi. Um, suara saya bisa ya? Bisa, bisa. bisa kedengaran, bisa. kedengaran. Wow. Jelas suaranya. Ya, terima kasih. Dan, memang, ya, tentu saya coba pahami dan bukan hanya memahami saja, tapi saya memang coba berdamai dengan pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa kalau bisa, sebisanya mungkin kita jangan terpaku kepada persoalan yang membedah kita tapi sebagai umat katolik, marilah kita mencari apa yang menyatukan kita mempersatukan kita dalam hal misalnya keimanan kita kepada Kristus kita sama-sama jemaat Kristen sama-sama orang percaya, jadi udahlah, kita tinggalkanlah hal-hal yang yang menuju kepada perpecahan. Nah, ya. Saya paham dengan logika pandangan yang seperti demikian tetapi dalam konteks untuk menunjukkan spesifikasi atau kekhususan dari gereja katolik mau tidak mau, ini pendapat saya ya, tetapi saya bisa mempertanggungjawabkan ini bukan sama sekali bukan untuk mengajarkan yang namanya fanatisme buta, tetapi ada saat di mana spesifikasi dari gereja kristus ini perlu kita angkat. Bahkan bukan hanya kita angkat dengan klaim-klaim semata. Tetapi, dengan apa? Dengan penuh perjuangan. Nah, dalam konteks apa itu? Itu bisa terjadi. Tentu bukan dalam konteks ekumene. Tentu bukan dalam konteks dialog persaudaraan. Dalam konteks apologetika. Dan saya kira, topik kita pada malam hari ini, dalam konteks itu apologetika, di mana kita hendak menangkapi beberapa tuduhan. Jika kita dituduh, bahwa simbol-simbol kita setara atau selaras dengan simbol-simbol setan, iblis, mengapa solusinya kita harus cari halal yang menyamakan kita dengan yang menuduh ini? Jadi ada saat di mana kita harus mengangkat panji kekatolikan. Nah, apa itu panji kekatolikan? Ini kebenaran dari apa yang dituduh itu. Maka tadi, jika ada pandangan, meskipun saya hargai pandangan itu, meskipun ada pandangan yang mengatakan bahwa soal 666 ini itu merujuk kepada pribadi, orang per orang, person per person, subjek to subjek bahwa itu hanya berlaku secara individual semata, justru saya mengkritik itu. Karena di dalam konteks literer sendiri, memang tadi sudah dijelaskan bahwa kitab wahyu itu sifatnya apokaliptik atau nubuat. Tetapi, angka enam-enam itu harus punya rujukan yang real. Kalau kita mau menanggapi tuduhan itu, justru tuduhan itu mengerilkan enam-enam-enam itu ke diri paus kita. Nah, kita harus cari rujukan realnya yang asli. Dan ternyata, yang harus saya katakan secara jujur di sini, dan objektif, enam-enam-enam itu ternyata mereka yang menuduh. gereja Katolik. Dan itu harus kita katakan perbedaan karena sekali lagi mewartakan kebenaran bukan berarti menjadikan kita musuh bagi mereka yang masih terpisah ini mungkin itu dari saya, terima kasih ya terima kasih untuk Brother Perisai Roma tadi kan sudah saya berikan tanggapan Brother Kevin untuk kitab wahyu angka 366 ini sifatnya apokaliptik eskatologis masih akan terjadi di masa depan. Jadi kita tidak sibuk mencari-cari 666 ini akan turunnya kapan. Kita enggak kita enggak mengarah ke sana. Kalau gereja Katolik tidak suka menghakim-hakim seperti itu. Ya. Kita akan lebih, kita berpusat, lebih berpusat pada saat pada apa yang harus kita lakukan harus kita sebagai lakukan awam sebagai awam untuk menatap, untuk menatap aspek eskatologis. Aspek eskatologis. Begitu, begitu. Mm, Silahkan iya. berarti, silakan, tapi, sister. Uh, sister. Aku, aku setuju sih, kalau misalnya dari ya ini tadi ya, bro perisa ya tadi ngomong. Ah, kenapa ke kasih Kristus mati YouTubenya YouTube-nya? Di-mute dulu, um, YouTube punya nyala ya. Bentar, iya. Yeah, soalnya feedback yeah, tadi, aku lihat tadi, aku kan uh, udah enggak. Di sini kedengar hmm, feedback. Kedengar feedback. Oh, sorry. Yang lain dengar nggak? Nah, nah itu dia. Jadi uh, YouTube-nya di. Iya, YouTube. ya, yo, feedback. Hmm. Um, aku udah nutup YouTube masih ya? Masih kedengaran? Coba tes satu dua tiga. Udah nggak? Oh, masih 1, loh. Oke, okay, oh, masih. Yeah. Loh. Masih. Mas, sih kok bisa ya? Hmm, aku udah nutup YouTube. Sebenarnya itu dari jaringan. Oh, <laughs> jaringan. Oh, jaringan. <laughs> Apakah itu mengganggu banget ya? Mengganggu banget ya? ya enggak, enggak, enggak. Lanjut dulu aja kalau kami bicara, bicara enggak feedback. Oke, okay. kalau menanggapi properti saya, aku setuju kalau misalnya memang dalam konteks kita apologet ya. Apologit itu kita mempertahankan kebenaran agama kita ya dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya, aku setuju kalau misalnya kita mengangkat atau apa ya, tapi sekali lagi dalam apologet kalau misalnya cara kita itu kita membela tapi membalah kita bukan menjatuhkan. Dari pengalaman aku berapa tahun, udah melakukan apologet, itu kalau misalnya kita hanya menuduh kayak gini, kita dituduh nih, eh paus lu tuh 666, sesat. Kita baik luduh Eh, lu juga tuh nama Tuhan cewek lu aja 666 tuh, kalau misalnya mau digabung kayak gitu kan. Itu terus saling tuduh tuduhan Jadi eh uh, mungkin nih, aku mau nanya nih ke teman-teman, ada gak sih Selain cara kita untuk uh, saling menuduh itu ya bahasa kasarnya ya, aku tahu uh, buruk perisai bukan maksudnya saling menuduh, tapi aku bicara secara frontalnya itu kita saling menuduh kayak gitu, ada nggak sih cara atau ayat yang lebih tepat tuh ya menjelaskan tentang 6 ini tanpa harus uh, saling menuduh kayak gitu. Gimana menurut teman-teman atau kasus sendiri gimana nih kita membela kita ini? Uh, silahkan, Bro Prisa, tadi ini ya, open, open mic, silahkan, Bro. Yuk, terima kasih. Ya, memang um, tanggapan yang sangat sesuai ya dengan apa yang saya katakan. Dan sungguh saya sangat tergagai feedback yang seperti ini. Memang, um, argumentasi yang saya paparkan tadi itu kesannya akan saling nuduh. Tetapi, saya mengatakan itu bukan dalam konteks menuduh balik suatu klaim atau suatu tuduhan itu bisa menjadi benar hanya jika tuduhan tersebut didukung oleh yang namanya fakta objektif. Nah, dalam konteks ini, angka 66 ini, fakta objektif itu telah ada di depan kita tadi. Yakni kitab wahyu 13 ayat 18. Di mana dikatakan secara jelas di situ, 666 itu adalah angka bilangan nama manusia. Atau bin, nama binatang, nama bilangan dari nama, maka di antara dua tuduhan ini, misalnya dari pihak yang menuduh ke kita itu adalah bilangan gelar paus, dan ternyata di sisi lain, mereka yang menuduh itu di pihak mereka punya nama, punya bilangan dalam hal nama. Nah, dari dua turuhan, mari kita jujur. Nah, oke, okay, di situ ada ayatnya, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah. Nama dari, sorry, bilangan dari nama. Nah, jadi antara tuduhan mereka yang menyerang gelar, bilangan dari gelar paus, dan justru fakta yang ada di mereka, mereka memiliki bilangan nama. Jadi mana yang lebih sesuai? Mana yang kesannya klaim dan mana yang kesannya fakta? Tetapi, jujur, cara seperti ini sangat tidak saya apa ya rekomendasikan sebagai apolizetika. Nah, itu masih masih dalam satu aspek saja belum kita berbicara aspek yang lain nah untuk membuat ini menjadi simpel bagi kita semua yang namanya kebenaran gereja katolik itu harus lebih superior dari kebenaran yang lain ini bukan berbicara fanatik atau um, klaim kosong semata banyak argumen yang berangkat dari yang saya katakan tadi fakta objektif sungguh-sungguh menan menandakan bahwa kebenaran itu ada di pihak kita loh dan ini perlu kita suarakan bahkan berdosa jika kita menutupi kebenaran itu hanya karena dengan maksud kita tidak enak dengan orang-orang yang masih terpisah di ini di luar gereja yang Kristus dirikan ini, yang dimana kita sedang menjadi anggotanya, bahkan konsili Fatikan kedua sendiri yang dinilai oleh para tradisionalis palsu sebagai konsili yang murtad justru tegas mengajarkan bahwa di, hanya melalui gereja yang kristus dirikan itu keselamatan itu bisa tersalur bayangkan gereja yang mengandung keselamatan ini bukan hanya tidak mau diikuti malah dihina maka sebagai orang yang menganut gereja itu di dalamnya apakah kita hanya fokus kepada oh mari kita cari persamaan kita dulu tidak panji kekatolikan itu harus diangkat nah mungkin dengan bahasa-bahasa seperti mungkin dengan pembawaan yang seperti yang tadi di arahkan ke kita tadi dengan pembawaan yang tidak saling menjatuhkan atau ad homine. Jadi itu seperti itu konteks dari argumentasi saya tadi. Ya, saya kembalikan lagi. Oke, okay, oh, oh jadi oke, okay, aku udah ngerti ini. Uh, dari, apa ya pemahaman dari bro ya? Oke, okay, thank you bro. Tapi memang ya yang seperti yang bro tadi katakan tuh banyak yang menutupi kebenaran karena rasa nggak enak. Jujur ya aku banyak gitu temen kayak gitu. Mereka melupakan identitas agama karena toleransi yang kelewatan nih. Tuh. Oke. Okay. Tadi di sini ada yang mau menanggapi di chat. Ini apa? Um, TGS official. Uh, mungkin saya nanti mau menanggapi. Silahkan. Silahkan bro. Ya oke okay. Mungkin bisa diangkat slide saya Ini permasalahan yang dibahas ini Sebenarnya Permasalahan kepada tafsir Yang keliru itu ya. E, sebentar saya Mau angkat sedikit saja e, Yang sering dikutip tadi itu e, Ya mungkin bisa diangkat Share screen saya Ya yeah. Oke, okay, baik. Mudah-mudahan uh, suara saya terdengar dengan baik ya. Karena di sini agak ada suara-suara juga. Ya baik. Di Wahyu 13 tadi itu kan uh, dipermasalahkan mengenai bilangan binatang. Uh, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, ini ada dua slide kira-kira. Saya memberitahukan dulu bahwa tidak mungkin ya. Tidak mungkin Rasul Yohanes itu menuduh Gereja Katolik sebagai antikristus. Karena apa? Kalau memang itu yang mau disampaikan oleh Rasul Yohanes tidak perlu pakai simbol-simbol. Kan dia hidup pada zaman yang sama di mana ada gereja katolik saat itu. Tidak perlu dia pakai simbol-simbol 666. Sebaiknya dia dia langsung langsung menyampaikan kepada Rasul Petrus yang juga eh, sampai tahun 67 masih hidup Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Atau kalau seandainya Memang benar itu dituduhkan kepada gereja katolik Sebaiknya Rasul Yohanes juga berbicara kepada uh, Paus Clemens yang menjabat tahun 88-99 mana mereka hidup sejaman Kan di situ sebenarnya kita bisa lihat bahwa itu tidak mungkin Karena kalau itu benar tuduhan itu Maka yang pertama-tama yang dilakukan oleh Rasul Yohanes Bukan menulis dengan simbol-simbol untuk apa coba ya Seharusnya dia ngomong langsung. Nah kalau kita lihat di sini ya Wahyu 13 itu tidak berbicara mengenai Gereja Katolik tapi berbicara mengenai kaisar-kaisar yang menyiksa umat Kristiani di Roma. Nah di situ ada sekitar dua slide ya e, dikatakan ya Wahyu 13 meskipun ini materinya sebenarnya mengaitkan Daniel 7 dan Wahyu 13. Seekor binatang yang keluar dari laut dengan tujuh kepala dan sepuluh tanduk adalah kerajaan yang ada di kota Roma ketika Kitab Wahyu itu ditulis. Ini adalah tanggapan, ya, tanggapan dari apa namanya, dari Rasul Yohanes, ya, tanggapan yang disampaikan untuk mengkritisi ada tujuh, ya, ada tujuh kaisar, ya, kaisar Romawi, ya, yang... Pada saat itu menyiksa dengan kejam kekristenan yang ada di Roma. Maka menurut Santo Hieronimus dan beberapa Bapak Gereja yang lain, ya yang saya kutip ini dari Santo Hieronimus, dikatakan bahwa konteks tujuh kepala di situ, yang pertama itu bercerita mengenai ada tujuh gunung di Roma. Yang kedua, yang mau disampaikan di situ ada beberapa kaisar yang menganggap diri sebagai Tuhan. Atau mengangkat diri sebagai Tuhan pada masa itu. Dan tujuh, tujuh raja atau kaisar Romawi di zaman Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Adalah kalau kita urutkan itu mulai dari kaisar Augustus, kaisar Tiberius, Gaius, Claudius, Nero, Vespasian, dan Titus. Dan kemudian nanti ada kaisar yang sangat kejam yaitu kaisar Domitian. Nah. Pada ayat 5 Wahyu 13 itu, di situ disebutkan mengenai seorang Kaisar. Kaisar yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nama Kaisar itu adalah Domitian. Kalau Anda baca ayat 5, Wahyu 13 ayat 5, itu ada dikatakan bahwa dia eh, menghujat nama yang maha tinggi dan menganggap diri eh, sebagai yang maha tinggi itu. Yang dimaksud di situ menurut catatan sejarah dan juga tafsir yang benar, yang dikritisi Rasul Yohanes sehingga memakai simbol adalah kaisar-kaisar itu. Kalau gereja katolik yang dikritisi, ya itu ya sama dengan kita di sekarang ini, tinggal tegur saja, eh yang kamu ajarkan itu salah. Dia tinggal ngomong kepada Rasul-Rasul yang masih hidup, atau kepada para paus yang meneruskan Petrus. Nggak perlu dia pakai simbol-simbol. Kenapa dia pakai simbol? Alasannya satu-satunya adalah, kalau dia langsung menyatakan nama, maka dia pasti dibunuh. Maka dia pasti akan terancam posisinya. Sementara Rasul Yohanes pada saat itu juga sudah dibuang, ya, di salah satu pulau. Ya. Nah, jadi ayat 5 itu bercerita mengenai Kaisar Domitian yang menyiksa kekristenan dengan kejam di Roma pada saat itu. Kemudian, kalau kita melihat ayat selanjutnya, pada ayat 11 itu itu bercerita mengenai kekuasaan sipil dan religius di Asia. Jadi Rasul Yohanes ini menceritakan sesuatu secara simbolik dalam konteks itu adalah supaya dia tidak terancam. Ya, kalau dia mengkritisi gereja yang mereka tuduh sebagai gereja Katolik sebenarnya tinggal dia ngomong, tidak perlu mengkritisi dengan menulis dalam kitab wahyu. Nah, pada ayat 13 sampai 15 yang dimaksud patung di situ adalah patung-patung mitraik, dan ini bukan hanya menurut tafsiran, tapi menurut penemuan arkeologi itu ditemukan juga tabung-tabung itu yang konon itu mengeluarkan api. Nah, ada seorang yang bernama Alexander Abonet Theikos itu eh, pembuat patung naga yang besar pada masa itu, ya. Dan e, pada masa itu patung-patung itulah yang mereka jadikan sebagai dewa-dewa mereka. Itulah yang disinggung oleh Rasul Yohanes pada ayat-ayat selanjutnya. Terutama ini kejadiannya di wilayah Kekaisaran Romawi saat itu. Jadi itu sangat ber, e, bertolak belakang dengan tuduhan orang-orang yang kemudian muncul saat ini e, dan merasa bahwa yang mereka sampaikan itu sudah benar. Padahal mereka juga membuat tulisan-tulisan konspirasi itu juga untuk mencari masa gitu, untuk mencari masa, untuk mencari penghasilan. Coba bayangkan, kalau saya menulis tulisan-tulisan heboh misalnya yang saya katakan besok akhir zaman misalnya, pasti buku saya itu laris. Ya, saya tulis nih tentang akhir zaman. Oke misalnya tanggal 12 bulan Juni besok, mari kita siap-siap besok akan akhir zaman ya itu itu pasti laku keras oke ya nah pada ayat selanjutnya itu ada penjelasannya teman-teman ya saya mungkin selesaikan sampai di ayat yang dituduh tadi nama ya oke ya pada ayat 16 itu pada masa itu diceritakan bahwa orang-orang Yahudi itu tunduk kepada dewa yaitu dewa Dionysius maka yang dimaksud cap di situ bukan chip yang sekarang orang buat karangan-karangan bebas itu mengatakan di akhir zaman nanti ada chip ditanam di dalam tubuh kita dan lain-lain. Yang diceritakan rasul Yohanes itu bukan itu. Itu semua hayalan orang. Apalagi ada yang mengatakan, oh itu vaksin itu itu chip itu tanda-tanda akhir zaman." Dasmu. Yang diceritakan di situ pada waktu itu, ya, ada cap, ya. Setiap orang Yahudi yang tunduk kepada kaisar saat itu Ya, akan diberikan cap Dewa Dionysius, ya Dan ternyata Rasul Yohanes membandingkan orang Yahudi yang tunduk kepada Kaisar sementara Kaisar menganggap diri sebagai Tuhan, lalu mereka diberikan cap Dionis Dewa Dionysius Rasul Yohanes membandingkannya dengan materai baptisan yang diterima oleh pengikut Kristus yang saat itu yang konteks diceritakan adalah jemaat yang ada di Roma. Kemudian pada ayat 17, juga pada masa itu, pengikut Yesus itu tidak tunduk, tidak tunduk kepada eh, kaisar yang memberi cap dewa tadi, sehingga mereka dikucilkan bahkan dibunuh. Justru, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, yang diceritakan di ayat di pasal itu, itu gereja Katolik yang disiksa oleh Kekaisaran Romawi. Makanya, orang-orang yang eh, mohon maaf, nih, kata-kata saya. Mereka tidak mau belajar, mereka so tahu, ngarang-ngarang bebas. Itu perlu minum obat. ya. Pada ayat 18 itu berbicara terutama tentang Kaisar Nero. Angka 66 itu terutama berbicara tentang Kaisar Nero. Kenapa? Dia membunuh dua orang rasul besar dalam kekristenan. Petrus dan Rasul Paulus. Itu pertama-tama yang dimaksud ya. Maka aneh ketika Katolik dituduh. Rasul Petrus pemimpin gereja Katolik pertama, Rasul Paulus juga sama di Roma, wafat yang satu disalib terbalik, yang satu dipotong lehernya atau dipenggal. Jadi yang dimaksud di situ lebih kepada kaisar-kaisar yang menyiksa kekristenan yang berada di Roma. Lah sekarang aneh, kok berbalik mereka menuduh kekristenan yang ada di Roma sebagai antikristus. Kamu kali antikristusnya ya? Nah, sampai di ayat itu, teman-teman, di situ kita tahu yang dimaksud itu adalah pembunuh rasul, ya dua orang rasul besar kita, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Jadi, tidak ada sama sekali di situ bercerita tentang Katolik yang menjadi antikristus atau Pausnya. Demikian dulu dari saya. Mm -hmm. <tuh> Oke, terima kasih, Bang Gia. Jadi, makin jelas ya. Dan kalau mau ditarik ke sisi apokaliptik tadi, makanya nggak bisa. Kalau kita mau tarik ke sisi eskatologis, bahwa kitab ini juga menggambarkan nanti bagaimana Yesus datang kedua kali, kita tidak mungkin secara serta-merta langsung mengartikan yang menganiaya itu. Nanti siapa lagi? Kita jangan lari ke situ, makanya gitu, teman-teman. Uh, surat Ro ya namanya surat rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu ditulisnya di Roma, untuk umat Roma gitu Kevin, surat kepada jemaat di Korintus ya ditulis untuk orang Korintus, surat kepada jemaat di Galatia, yaitu untuk orang Galatia, atau kamu nanya tempat penulisannya, yang kamu tanya yang mana nih? Gitu loh, itu nanti makanya Katsu mulai minggu depan akan membahas sedikit tentang sejarah kitab-kitab suci juga biar teman-teman bisa lebih tahu percis. Begitu ya, ini apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita tutup ya sis ya sis yang doa bisa gantian sama katsu. Sama katsu. Oke, okay. jadi ini udah nggak ada lagi ya teman-teman ini. -teman iya. Sepertinya udah nggak okay. ada. ada. ada. Oke okay. udah udah sangat jelas ya terima kasih dari bro tadi yang udah kasih penjelasan sekalian penutup uh, ini ya buat kita. Gak kerasa udah satu jam 40 menit ya kita berbincang di sini mengenai hal ini. Um, baik karena kita mau menjalani iya semangatnya iya kita ini ya kita tutup dengan doa oke okay. teman-teman mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ingin menyerahkan diri kita kepada Tuhan berbicara kepadanya kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin. Selamat malam, Allah Bapa Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas semua berkatmu pada hari ini, rezeki, kesehatan, dan semuanya yang kau berikan kepada kami, teristimewa pada waktu khusus yang kau berikan kepada kami untuk belajar saling diskusi, saling membangun, dan saling sharing informasi yang kami dapatkan. Kami melakukan ini hanya untuk kemuliaan namamu, agar kami semakin mengerti tentang Engkau dan semakin dapat pula dekat dengan Engkau dan mendekatkan orang lain dengan dirimu sendiri yang Maha Kudus dan Maha Agung itu. Sekarang Tuhan, pertemuan kami ini sudah uh, selesai. Kami mohon perlindunganmu untuk malam ini. Semoga dalam tidur ini Engkau memberkati kami serta keluarga kami dan orang-orang yang kami doakan dan semoga besok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 Oke, terima kasih teman-teman. Maaf ini baru pertama kalinya aku gabung, jadi mungkin agak kaku. Ada kesalahan kata, aku minta maaf. Karena yang sempurna hanya Allah. Sama-sama. Ya, oh, Tapi pemikirannya bagus loh. Pemikirannya bagus loh. <laughs> kita sharing ya pemikiran kita polanya beda-beda ya -beda, kita pikirin. Oke. Semoga dengan kekurangan ini aku enggak di dari Katsu ya. Ntar, enggak ah, enggak bagus nih naruh sumbernya di Bersama-sama. <laughs> bersama -sama. Kita sama-sama belajar. Sama -sama. belajar. Nah, tenang okay, aja, tidak yeah. ada hal-hal semacam <laughs> okay, iya. Baik. Jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Terima kasih Kasu, teman-teman, Pak Charles, ada Bu Prisai, Bro Ghea, Mas Ron, teman-temannya di YouTube. Terima kasih. Selamat malam. Dominus Popus. Ini kan sharing iman. Iya.